Ya yeah, everyone, welcome back on Mah Watch YouTube channel, still with me, Tio. Kali ini gue akan membahas salah satu brand Swiss. Nah, dari sini aja kalian kira-kira udah tahu kan ini brand apa. Tadaa! Boxnya. Ini adalah Oris. Kitab-kitab, kitab-kitab. uh ini adalah eksklusif wooden box, nggak kayak biasanya. Nah, di bawah ini juga ada kitabnya ya, teman-teman. Nah, seperti ini biasanya kitabnya. Di sini ada warranty cardnya juga, ya. Jangan lupa. Nah, ini ada kitab-kitabnya ya di bawah boxnya. Nah, sekarang langsung gue buka aja ini eksklusif wooden boxnya. Oke. Okay. Apa sih isinya? Oh, tadi, tadi belum lihat. Uh, hahaha. <tuh> As you can see here, ini adalah Ori 65 Diver yang I think this is the car brasher limited edition. Oke, okay. hmm, di sini juga ada crescent-nya loh. Keren banget, boxnya! Boxnya aja keren. Oke, okay, langsung kita bahas ke jam tangannya ya. Langsung gue ambil nih. Uh. Oh this is nice Kali ini gue mereview jam tangan Oris Yang berkolaborasi dengan pejuang Carbrecher Nah kalian udah tahu kan Namanya dia adalah seorang pejuang Tapi siapa sih? Nah dia ini lahir di keluarga di wilayah Kentucky Amerika Pada tahun 1931 eh, Atau 1931 Nah Car Brusher ini berhasil menjadi master diver Afrika Amerika pertama dan penyelam yang diamputasi pertama di angkatan laut Amerika Serikat. Kisah hidupnya juga ada dalam film Man of Honor di tahun 2000 ya. Nah, dan dia berhasil mendapatkan pangkat Chief Boatswain's Mate, salah satu pangkat tertinggi di angkatan laut ya. Dan dia pensiun pada tahun 1979 or 1979 setelah berkarir lebih dari 30 tahun dalam Angkatan Laut Amerika. So, he's a warrior ya. Yeah? Nah, ingin terus berkontribusi, Carl dengan keluarganya mendirikan yayasan Carl Brashear Foundation untuk mendukung para veteran dari usia renta ya. Yeah. Maksudnya untuk veteran-veteran veteran sama yang udah usia renta-renta gitu dia mau bikin yayasan buat mereka ya Dan untuk melanjutkan semangatnya Oris bekerja sama dengan Carbrecher Foundation untuk menciptakan jam tangan edisi terbatas Hasilnya adalah Oris Carbrecher ya Dan tentunya kalau kalian udah tahu Oris udah ngeluarin model Carbrecher Sebetulnya ini bukan yang pertama dan bukan satu-satunya ya, karena sebelumnya udah ngeluarin juga sama masih di family uh, 65 diver juga, terus sempet keluar yang versi kronografnya. Nah sekarang ini adalah yang limited menggunakan strap model mn strap ya. Langsung aja gue bahas mulai dari movement and kalibernya. Movement and Caliburnya ini dia menggunakan buatannya Oris sendiri Oris Kaliber Movement 401 dan dia nggak main-main power reserve-nya kurang lebih ada di 120 jam jadi kurang lebih 5 hari dan untuk case-nya ini terbuat dari perunggu bener-bener bronze ya Case screw down bronze-nya ini semuanya pokoknya yang di sini di atas ini termasuk rotating bezelnya ini semua terbuat dari bronze ya. Cuma untuk back case-nya ini terbuat dari stainless steel ya. Nah untuk glass materialnya sendiri. Ini menggunakan dome sapphire crystal Ya seperti yang kalian lihat di sini Ini sapphire nya dome Nah untuk diameternya ini salah satu Bukan yang favorit gua sih Tapi ini masih oke okay lah Karena dia diameternya 40mm Dan ketebalannya cuma di 11,9 Nah kalau mungkin cuma 12mm Cuma 1 senti 2mm lah Ini keren banget dan ini backcase-nya keren banget. Karena ini belakangnya juga ada lambangnya keren banget deh, lambang helm diver. Bukan sih, diving suit yang buat deep diving -nya itu ada keren banget di sini. Dan ada tulisannya Oris Car Share. Nah, yang membedakan yang lain apa? Kalau dulu 65 diver yang lain itu kan Biasa ya, three hands analog. Kalau ini dia lebih ke two hands analog. Tetap ada three, cuman bedanya jarum detiknya di sini berbentuk soft dial ya di bawah bagian bawah dialnya sini ya. Dan dia benar-benar eh, keren sih dibanding yang sebelumnya. Keren, ini keren banget. Oh ya, ngomong-ngomong soal kaliber, movementnya selain yang baru tadi, apa aja sih spesialnya? Nah yang gue tau yang secara global ini ada dua kelebihan lagi fiturnya dia udah memiliki fitur anti magnetisme ya tapi nggak kayak yang lain-lain dia ini bener-bener di, di research sampai bener-bener anti magnetismenya itu beda banget sama yang lain-lain ya jadi lebih anti magnetik lagi terus yang sangat spesial lagi adalah akurasinya nah katanya nih akurasinya tertulis di spesifikasi itu kurang lebih plus minusnya hanya maksimum cuman 5 detik per nya hmm. dan dia berani loh ngomong lebih bagus dari kronometer sertifikasi COSC wow ini keren kayaknya jadi bikin penasaran deh seperti apa sih jam ini kayak gitu oke balik ke fisik lagi nah untuk strapnya dia menggunakan fabric dengan bentuk khas Marin Nationalist strap yang tadi gua bilang MN strap ya nah ini keren banget Strapnya juga solid Elastis tapi nyaman banget dipakai Dan rasanya kayaknya kalau udah pakai strap ini kayak firm kayak gitu ya Firm bener-bener ngikat di pergelangan tangan Nah untuk harga sendiri berapa? Nah untuk harga sendiri Ada di estimasi sekitar 38 jutaan ya. Kalau dari segi harga Dengan spek yang tadi gua sebut Ini masih bener-bener worth to buy Dan masih value for money banget kalau gua bilang ya power reserve-nya 5 days power reserve atau 120 jam dan akurasi tingkat akurasinya cuman 5 seconds 5 detik per day -nya. gimana menurut kalian keren kan dan ini perpaduan antara bronze nya sama navy bluenya yang pekat itu keren banget sih bener2 bener bener ciri khas uh, navy navy seal banget nice Oris Diver 65, car brazier dengan kaliber 401. Hmm, oris, pelan-pelan, dia pelan-pelan, pelan-pelan, tapi pasti diam-diam bikin 5 days power reserve movement, kaliber 400. Yang lain-lain kayaknya nggak. Masih di situ-situ aja, tapi dia udah bikin segini. Hmm. So, kalian kalau mau berburu ini jangan lupa kepoin ke website kita di jamtangan.com ya atau aplikasi kita. Buat pemirsa video ini, kalau misalkan yang belum subscribe, aku saranin buat subscribe. Yang udah jadi subscriber jangan lupa nyalain loncengnya. Yang baru subscribe juga jangan lupa nyalain loncengnya. Biar nggak ketinggalan info-info atau video terbaru yang akan tayang dari channel ini. Terus yang punya pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komen. So, buat kalian, thank you. ya. Yeah. See you on the next video. Happy hunting and happy shopping. Bye.